Detang, temen, temen, temen. Orang Rus? Oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, mas. Mas mas dulu Orang itu duit. Besok untuk bantuan tak bayar.